Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel kami Channel tempat baku hantam Wah oh, baku hantam <laughs> Bercanda bro Bercanda Ini bro santai Bloko Suto ya Karena channel ini Di tempat ini Adalah tempat bebas Untuk mengetarakan Isi hati Yang di dalam isi hati ini kita sampaikan di medsos masalah ppkm. Ppkm ini besok tanggal 26, mudah-mudahan jangan diperpanjang. Kalau diperpanjang lagi ini berat loh, berat sekali ini untuk orang-orang kalangan menengah ke bawah. Ya kalian kalau gaji pns itu udah nggak mikirin, apalagi orang-orang pengusaha dia punya aset dan punya tabungan, tapi kalau seperti kita kita ini terasa berat sekali gerak lingkup kita nggak uh, bisa bebas, jadi di batas-batas sih dan padahal setiap hari kita butuh makan dan untuk menghidupi keluarga, ya saya minta tolong untuk pemerintah terutama Bapak Jokowi Presiden Republik Indonesia, mudah-mudahan lah besok tanggal 26 itu terakhir jangan diperpanjang karena dampaknya ini dimana-mana akan kejulak dimu, dimu mahasiswa ataupun masyarakat dan lain-lainnya dan kasihan Bapak Polisi yang sedang menjaga semuanya juga serba direpotkan jadi saya mohon untuk pemerintah khususnya Bapak Presiden Jokowi mencari solusi nah, solusinya yang kita cari Mas. Ya. kalau saya solusinya yaitu ya gaji PNS itu dibayar jangan full dipotong jadi untuk diberikan orang-orang yang swasta yang ekonominya menengah ke bawah jadi sama-sama merasakan jadi enggak, untuk PNS dan pengusaha-pengusaha enak, dia nggak merasakan jadi ini solusi ya ini pendapat saya kalau diterima ya monggo kalau nggak terima ya enggak masalah. Yang penting di channel ini adalah tempat untuk mengutarakan inspirasi. Unek-unek ya. saya akhiri sampai di sini dulu. Selamat berjumpa Selamat di, berjumpa di, video video. di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.